takdir cinta leslar sahabat, ya Alhamdulillah yang tentunya lagu tersebut sudah trending nomor satu di Indonesia Masya Allah tabadatullah ya, ada kalimat ke caption yang panjang dituliskan musik video dibuat langsung saat akad nikah dede dan kakak berlangsung Alhamdulillah sekarang sudah trending satu di Youtube Indonesia Terima kasih atas segala doa dan dukungan kepada kami. Semoga lagu takdir cinta bisa menghibur semuanya. Masya Allah, itulah kalimat caption dituliskan oleh Dede Lesti Kejora. Mudah-mudahan persahabat ya karya-karya dari idola kita ini selalu banyak yang menyukai dan mudah-mudahan bisa selalu booming dan trending. Kita lihat juga persahabat, banyak sekali komentar tanggapan dari Leslah Lovers. Salah satunya dari akun l2w.id persahabat ya, masya Allah di sini mengatakan selama tanggal 24 yang ke-13 Leslar dan Leslar lovers tetap kompak dan solid jadi akar yang kuat untuk Leslar ya Virtual Big Hope tuh persahabat ya kita harus tetap menjadi akar yang kuat untuk Leslar dicatat dan digarisbawahi mudah-mudahan kita tetap menjadi fans sejati Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Kita lihat juga keunggahan komentar berikutnya dari Bang Putra mengatakan merinding katanya tuh dituliskan lewat kolom komentar di postingan dedek lesi kejara. Masya Allah memang merinding banget takdir cinta ini. Tadi sangka-sangka tentunya percintaan dedek Lesti dan kakak bilar tentu sekarang sudah menjadi Sah suami istri mudah mudahan keluarga rumah tangga Edek lesti dan kakak bilar selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan postingan yang diunggah oleh kak Sorumba di sini kita lihat persahabat ya ada sebuah kalimat berita baiknya. Di sini kita lihat yang pertama, Dede lagi bahagia dengan pangeran tampannya yang sah. Yang kedua, make up Dede Hollywood Glam di mua seluruh Indonesia. Yang ketiga, diliput semua media Indonesia dengan berita baik soal make up Lesti. Yang keempat, impian Dede terwujud. Dari dulu pertama kali aku make yang saat final DA di Indosiar. Dan juara satu, Dede bilang kalau nikah harus Kak Benuh yang make upin. Ini pernikahan Sultan Fenomenal 2021 persahabat ya Dan yang kelima Alhamdulillah dede puas dengan hasil kerja aku dan dia bahagia Aku harus banyak-banyak bersyukur dan berkarya lebih baik lagi ke depannya Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan Dan ada sebuah kalimat juga Netizen masih berantem ributin warna lipstick dan siger Tuh Unggahan <tuh> tersebut di kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat caption dituliskan, "Kak Benu, best masya Allah, persahabat ya Alhamdulillah. Make up Dedek Lesti di diangkat pernikahan memang sungguh luar biasa. Kita dibuat pangling, persahabat ya ini adalah hasil make up dari Kak Benu Sarumba. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Leslar dan kita tetap menjadi..." fans yang selalu sejati dan kompak solid selalu mendukung dedek lesti dan kakak bilar kita lihat juga dalam postingan ini banyak sekali komentar ada komentar dari akun Pradi Tan skor 94 mengatakan yang dihujat makin sukses dan kaya yang menghujat masih sibuk nyari utangan ke tetangga aduh dan berikutnya kita lihat juga komentar berikan dari akun nelawati 1097 mengatakan yang nyinyir itu yang kaya tahu make up yang bagus dah haik itu kayak apa? Mereka pasti make upnya pada norak tuh <gifat> luar biasa Kekompakan dari fans selalu mendukung karya-karya dari Kita laki, laki persahabat ya, Jauhkan tentunya dari orang-orang syirik Dan untuk netizen yang selalu nyinyir Kita hempaskan aja persahabat ya Tetap fokus untuk selalu mendukung Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga ada sebuah ngepostingan dari akun sahabat lenslar Taiwan ini alhamdulillah para sahabat yang untuk takdir cinta sudah menempati trending 19 untuk model video clipnya para sahabat What worldwide mantap nih para sahabat. ini dunia nih para yang sudah masuk di 19 trending tentunya kita semakin bangga dan semakin bahagia mudah-mudahan untuk viewersnya sudah bisa menjadi 5 juta subscriber ya, dari empat Mudah-mudahan sore hari ini bisa di angka 5 juta viewers. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen persahabatan ya, ketika Abang Bilar di wawancara ini persahabatan ya, di akun not Kita lihat di kalimat part terakhir Abang bilang mengatakan, ah peluk, ah tidur lagi lah, kelonin lagi, aduh. <laughs> Ini membuat traveling dan penasaran banget warga Konoha. Bersahabat ya, kita lihat di kolom komentar banyak sekali yang traveling. Dari akun, Rizni ada mengatakan, gimana nggak yang kalau nonton ginian tuh? <laughs> kita lihat juga komentar dari akun Siaris 24 Lah, kalimat akhir baru tahu gua, Masya Allah, para ya. Pengantin baru membuat kita semakin penasaran aja, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita. Tetap tentunya dukung dan mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetapkan tinggi channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.